Ya, gara -gara gak ada suaranya nggak bisa oke jadi sekarang aku akan menunjukkan ke kalian cara uh, membuat nether portal tanpa harus ada diamond uh, pickaxe ya oke jadi kita taruh air seperti ini terus kita kasih lava di sini sininya ini aku udah buat tentunya ya buat portal nether. Oke okay, jadi kita punya satu lagi. Di sini aku udah ambil lava lagi. Set, set, cara di bawah sekarang. Set dan oh, tar. mungkin yang terakhir agak susah jadi tinggal hancurin ini insert jadi nether portal oke sekarang udah malam kita tidur dulu sekalian ngerespon di sini ya jadi kalau pengen nether harus masih diabetes gitu ya takutnya kenapa napa oke biar ini nih Nah. Kita tutupin. Oke. Okay. Kita siap-siap sekarang Knight. Yang kita butuhin di Nether 1.16 adalah Golden Armor pastinya. Oh, jadi green enggak akan nyerang kita. ini masih 1 titik, titik 1 jadi tenang belum ada piglin uh, tapi kalau kita nge di uh, apa namanya soul sent valley itu bahaya banget oke okay, jadi aku, aku punya uh, gold armor di mob farm sana kita ambil dulu oke okay, ini dia ya tapi ini nice. udah tinggal dikit ya durability-nya oke okay. <t Pain> tapi nggak apa uh, semoga aman lah uh, yang penting kita nggak diserang hoglin oh iya aku lupa kasih tahu ke kalian kalau di tengah-tengah episode 5 sama episode 6 Aku mati satu kali gara-gara cave spider Pas lagi mining Nyari diamond Oke okay, jadi kita ke Get farm Kau kita dulu ya Oke okay, jadi itu farm kau kita ya Kita mau ambil quartz Biar ininya bisa lebih Itu ya lebih enak tentunya. kita nikahin dulu ya begini cara kerjanya uh, ini aku tambahin ini ya jadi kita bisa buka trapdoor nya jadi yang baiknya bakal kedorong ke bawah gitu loh. ya ini kan udah kemungkinan 12 kali ya jadi nanti pas udah 12, kita langsung jatuhin aja semuanya oke mungkin kayaknya segini aja uh, armornya ini water bucket enggak guna guna cobblestone oke okay. let's go ahaha oh, iya clean and steelnya lupa guys kita belum bikin clean and steel Ya belum. Jadi kita butuh clean sama uh, iron satu. Jadinya clean and steel. Mantap. Uh, responnya disini, ya. okay. di sini ya. Oke. ini portal udah kebuka let's go cuma tinggal oh tidak di fortress kita guys di basah delta sama ada blaze pula ada blaze yaitu suaranya ya oke okay. bikin tembok dulu. <tuh> Mana nih? Tapi kita beruntung juga nih. Kita ngaspon di Nether Fortress loh. Jadi kita nggak usah nyari-nyari lagi. Ya nggak enaknya kayak gini. Oh tidak, bias-bias. Oh, gimana ini oh, belum terlalu profesional kayak gini Oh my god Bagaimana ini Aku pun tidak tahu Kita ambil cobblestone dulu Kita tutupin aja semuanya ini Kecuali ini jangan ditutupin ya Kita tutupin Oke cobblestone kita habis Hati-hati juga Kalau ada Ituan Wither skeleton Ya Mantap Itu dia ada suaranya Oke ini kita tutupin dulu Aku saranin kalian harus punya armor dulu deh Kalau ke nether Ya karena Kayak gini Kita tahu tahu spawn gimana Oke ini kita Dapet quartz Ya sedikit tidak banyak Kita nanti bakal Uh, mining, buat nyari netherite juga ya yay akhirnya netherite juga oke, okay, tapi nanti oke, okay, kita udah dapat quartz sekarang kita mau ngapain ada mark -mark cube ada bawah pesat delta sana. Basel ke Bayung ada apa di bawah kita juga bakal bikin nether base ya jadi buat base kita di nether nanti kita uh, oh iya jangan spoiler haha <tell> kita gak boleh spoiler ya oke itu di sini misinya cuma buat Quartz doang ya jadi kita balik lagi Oke kita udah balik lagi kita dapat Quartz akhirnya Oke sekarang kita mau bikin yang namanya Observer kita upgrade. Ini Jadi di mantap uh, kita hancurin gini. Kita taruh observer model eh ini ya, aduh ah salah. Oke. Okay. Kita taruh begini, yes akhirnya kita punya button sini oke oke ini jadi ini ada jangan taruh water bucket dulu apa, lava bucket sebelum taruh observer guys Oke ini kita terus ini aja Oke nggak ngadu ke objeknya Ya jadi begini Kalau kita pencet sekali Dia langsung mati sendiri Nah keren nggak loh Oke kita kasih makan bisa nggak Oke bisa Kita ambil meku Oke ini udah malam. jadi aku baru mati sekali ya di world ini Aku oh, nggak mau mati lagi oke okay, tadi itu cara ke ya wah nyata kita nge di nether fortress tidak terduga ya oke okay, mungkin segini aja video kita kali ini cuma ke doang ya misinya uh, kalau kalian suka video ini jangan lupa like Comment, share, dan subscribe ya. Uh.